Halo sahabat minstan jumpa lagi hari ini adalah hari ke-19 perjumpaan kita hari ini kita mau cobain mie gelas rasa kari ayam sahabat minstan yuk kita langsung aja bikin kiranya sudah matang ini sahabat mie instan saatnya kita cobain ya sahabat mie instan ini panas ya sahabat mie instan eh, bismillah hmm. ini pas untuk Nunda lapar nih sahabat minstan Soalnya kan Mie nya Cuman digelas aja Sahabat minstan hmm. Kuahnya berasa Sahabat minstan hmm. Rasa kare ayam Sahabat minstan Ini enak sahabat minstan. Airnya cukup diseruput aja sahabat minstan. Hmm. Oke sahabat mie instan Mie -nya sudah selesai Terima kasih sudah nonton ya Jangan lupa subscribe ya sahabat mie instan Sampai jumpa di video selanjutnya ya sahabat mie instan Dadah